Hello? Hello? Yeah! You got a friend in me. You got a friend in me. Hello semua bro, apa kabar semuanya? Halo bro, jadi kali ini aku bakal mau bahas buff dan nerf yang ada di season depan, bro ya. Dikit lagi sudah ganti battle pas, bro ya. Selama tinggal Neymar dan Messi, Pogba ya kan? Ya, jadi kali ini, bro, season 12 battle pas ini kayaknya mantep banget sih, bro ya. Oce udah lihat juga trailernya, bro. Nah, kali ini aku mau bahas nih yang di buff ini, bro ya. Di antaranya nih senjata yang Oce suka, bro. Dulu Oce suka banget pakai venek, ini kayaknya di. Buff nih, MP-nya sama BR-nya ini di-buff, bro ya. Wah, gokil sih. Ini lumayan sekali, Echo juga, Striker, Crossbow, Kilobolt, VTOL ya. Wah, gila. Terus ada BK57, CR56, Amax, asfal Peacekeeper di-buff lagi. Habis <laughs> di-nerf, di-buff, bro. Mungkin Peacekeeper bisa jadi mete ya. waktu itu di nerf juga nggak terlalu parah banget, bro ya. Q juga di buff, UL, Ecos, terus AGR556, Razerback, PDW 57 malah bro, wah gokil sih, ini PDW 57 coy, uh, kesukaan Ocah sekali kan malah bro ya, ini kalau Ocah ada Mega juga ada PDW 57 malah bro, ini tuh yang di buff damage ya sama jaraknya malah bro, jarak tembakannya ya, wah gokil, ini bisa jadi meta, tapi saya nggak tahu sih mau bro ya. Karena dari season-season sebelumnya, PDW pernah di buff, ternyata cuma harapan palsu untuk menjadi metanya mau bro ya. Yang terjadi ya tidak tidak terlalu meta, tapi tetap bisa dipakai masih worth it dipakai, tapi tidak termasuk golongan yang bener benar Overpower gitu loh, ma bro ya. Contohnya kayak Switchblade sekarang, ya. walaupun switch Switchblade sekarang juga di nerf sih, ma bro. Maksudnya uh, sistem sebelumnya udah di nerf tapi tetap Switchblade itu masih memegang kemampuan SMG terbaik dengan temannya CB4 ma bro, ya. Nah, ini selain PDW juga ada HG40, GKS ya, SMG-nya, ma bro, ya. PKM S36 MK2. Wah, keren sini, ma bro ya. Wih BK lima juga gede loh ma Bro. Ayrnya nih bisa meta nih. Tapi ya kurang tau lah ma Bro. Soalnya fire rate dari BK 57 juga agak sedikit kurang ma Bro ya. HBR juga gokil. Terus kalau ya peskeeper tuh yang di buff tuh jarak tembakannya deh. Ini kayaknya ma Bro ya range. Oke. Terus uh, DLQ headshot multiplier. Wih gokil. Tapi ya kalau misalnya pakai sniper kena pala ya auto satu hit ga sih gak sih ma ya walaupun di buff sekarang juga nah di sini ada yang di adjust juga kayak Mac 10 ma bro ya ini range nya tuh ditambahin tapi damage nya dikurangin ya itu di adjust dikit saja sih ma bro ya Terus nanti juga bakalan ada senjata baru namanya IM 2 ya ma bro ada perk baru juga dan ada Barrel baru, ma bro. Ini kalau nggak salah dari striker. Ya, itulah, ma bro ya. Terus dari buff dan nerf ini, metanya menurut coachnya di season 12 itu, menurut coachnya masih sama, ma bro. SMG masih dipegang CBR4 sama Switchblade. Tapi nggak tahu nih ya. Misalnya Venek ini kerasa banget buffnya. Wah, bisa jadi Venek adalah Opsi terbaru Ocha lagi mah bro ya. Gokil. Terus asfal juga boleh. Ya sebenarnya Ocha belum tahu pastinya mah bro ya. Nanti kita coba aja pas sudah update-nya mah bro. Oke. Yo let's go sekarang Ocha langsung aja main mah bro. Mengedekan dan PDW mah bro. Ini Ocha pengen-pengen banget untuk menjadi meta lagi ya. Di senjata yang lain yang di buff mah bro, Ocha pengen dua ini aja sih masuk ke dalam golongan senjata meta parah. Yuk. Let's go. Yo, imam bro sudah di dalam game, bro ya. Dan Oce sudah siapkan dua loadout nih, ya, Bro, Fennec dan PDU 57. Yuk, let's go. Kita langsung aja hajar musuh-musuhnya, Bro. Ya. Aceh mau pakai PDU 57 dulu deh. Oce berharap banget dua senjata ini pas di itu meta lah. Harusnya, Bro ya. Let's go. Hai. Halo. Wuhu. Nice. Ini di sini ya. Oh, Waduh mabr enggak enggak ja, nyampes nyetaku. Aku tunggu sini deh. Ihih. Santuy. santuy. Santuy, santuy, tetap santuy. Oke, okay. dia pakai senjata apa? Oh, SB4, cuy. wah no no no no wih molotovnya pap Udah mabru Ini yeah, ya deh deh pendek mabru ya ini pdw uca pengen senjata ini meta coba dulu deh kita udah harus setup mabru halo Uh. ini aku langsung berubah warna mantap sekali mah bro Ini buat jauh enak Buat deket enak ya Serah kalian dong Mau pake buat apa Wuh Maafin noce ma bro Nice Nice Nice Ucap bro enak nih, cula kamu nak? Ayo sama bro, cabut lagi kita ya. Lurucnya udah mau habis nih, ya. Keduanya Dua habis lagi. Wah, ada peluru lagi. Aku perlu peluru tambahan. Ini apa? Kamu bawa senjata nggak? Aduh, nggak bawa senjata. Dia capek deh. Halo, ini lu pakai senjata nggak sih? pantas <SILENCIO> sekali, Ma Bro. Ini bocah baru sebagai holder. Holder tuh di golf, guys. Di sini ya, se- yes, cb4 boleh lah. Halo, musuhnya pada kemana sih? Oca tuh nyari nyariin loh. nice mantap Ma Bro. Wew, molotov Kenapa nih molotovnya? Ocha mau nuklirah, nuklirin dulu mau Bro ya. Ini kenapa Oca pakai senjata ini? ya, aku harusnya bunuh diri, bunuh diri aja lah. Bro, bu, bu, bunuh gua dong, bunuh gua dong. Butuh harus pake fenek ya. Feneknya <laughs> mantep banget sih, mam berontak saya, the best. Bejoin, ojek mantep banget, pake ulti mam bro. Wah, instan kill sekali lihat itu. Wah, hmm. Mantap jiwa. Uh, tidak terkalahkan, mau ya. Mantap. Lihat di sini, <guluh> Senjata kesukaan Oja, Tapi tadi malah lama pakai CBR-nya ya. Pelurnya habis sih. Ya, maubro, Oja sudah di dalam game. <guluh> Kita saatnya main di terchenistro ya. Karena ini v dipakai buat SN. <tuk> lagi atraksi juga di bawah mimin. Ah. buat mana ini enak banget nih ngabro. Ede, yuk, saatnya serius mah bro. Kasih satu round aja musuhnya, jangan banyak banyak. Kita langsung nang, aja bung. Di mana itu? Hei, hei, hei. Kamu pasti panik. Kaget, kamu pasti kaget. Sampai kita es nggak mau, bro. Woi, orangnya pakai ghost atau gimana? Tahu ah, mau berucap lain aja. Nah, kelihatan habisnya. Nah, ada pasti pakai Ini gas bro, gas bro. Iya, <tuk> lucu ya <tuk> 5 lah, bro ya. Woce udah bilang nih kalau Woce udah ngomong, kita bantai, kita kasih satu round ya udah. Oke, okay. tapi nggak tahu nih selanjutnya nih. Ya harusnya menang lah ya. Elemen kalau mah bro, siapa yang mau ngeblend? Kalau tidak mau ngeblend, itu bantai bro. nice, <laughs> good job, good job sekali, mah bro. ayo pakai, pakai bro, pakai bro. weh kaget ocema bro astagfirullahaladzim kaget sekali ya, Bung, <laughs> kagak ada suara kagak ada apa ya let's go weh astagfirullahaladzim kenapa ada sniper tiba-tiba ya Allah Ma bro, ini pasti di comebackin sih Oke, okay. Kita kasih paham aja lah Ada orang loh Nice bro, good job Caya agak main lebih santai aja dikit Udah, habis Mana musuhnya? Bisa tuh, udah ada yang aja tape ya terjewan udah menang aja mah bro yang menang kok kamu baikin biar ini ini tuh biar mereka yang dulu ya kan terus pak kabur dan baru kita habisi nice sakit kan Wihihi, tenang saja mah bro Waduh Nice sama bro. Kita tinggi yuk. Eh. Ayo bro. Kita bareng stick together. hehehe <tip> <tip> <tip> Tenang aja mah. Kita game-game easy game. <tip> ada seperti biasa ya kan bikin kambing musuh ya. ini namanya kita tuh tukang pemberi harapan palsu mau bro <laughs> nice mau oh, sekarang tuh muncul mah bro ya kayak yang ace-ace-nya itu mah bro Uh dia tuh ada tulisan apa Ish, di atas skornya. Bro tau Ocha, aja ya, Ma Bro Ocha langsung aja kasih tau Gan semetabolizationnya ya sebelum kalian nanti merasakan updateannya pas di buff ya. Nah ini nih Monolithic. Nah ini nih Monolithic Extended Combat Stock Oce Lasers Triple Grip tab untuk PDU 57 nya Ma Bro. Oca berharap PDU 57 ini jadi, ya, meta beneran gitu ya, bukan fake-fake lagi. Ya. Dan ini V-neck-nya, Monolith Suppressor, External light Barrel, Light Stock, Vertical, External Magazine A. Ini sih yang menurut saya enak banget, Mabro. Tapi misalnya kalian nggak mau pakai laser sih nggak apa-apa, Mabro. Bisa diganti ke grip ya. Serah tipe atau grano, biasanya itu, di antara itu ya. Atau untuk kalian yang gak pake mythic Itu juga bisa pake Optic Rated Side Itu saran dari Ocha. Ya udah mabro makasih banyak udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Bro ya Terus untuk kalian yang ingin beli akun CODM ya mabro Bro Yang pasti terjangkau sekali daripada kalian harus Top up langsung aja follow instagram Ad kita jubilin mabro ya Atau untuk kalian yang pengen legendary Tapi tidak legend, legend Atau kalian pengen dapetin skin kemo Tapi kalian kesulitan gak ada waktu untuk grindingnya Langsung aja follow instagram ad kita Joget titiknya nanti bisa dijoki di sana. Oke, okay? yaps, see you, ma, bro, mabruh. Dadah, semuanya, yudah. Dadah, semuanya, see you next.